kawan-kawan youtuber salam jumpa di channel saya Samuel Shanipar YouTube channel Samuel Shanipar YouTube channel kawan-kawan hari ini tanggal 21 April 2020 ini adalah pas dimana saya mendapatkan 2000 subscriber kawan-kawan terus Apakah saya bangga saya tidak bangga Kenapa saya melihat kawan-kawan kita yang youtuber pemula yang subscribe nya 100 200 bahkan masih di bawah 500 kawan-kawan mereka sangat susah mencari subscriber kenapa karena kurangnya pengetahuan mereka nah disinilah kawan-kawan peran kita sebagai youtuber yang sudah di atas 1.000 subscribernya seharusnya memberikan mereka pengetahuan, pelajaran kawan-kawan. Bagaimana cara mendapatkan subscriber kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan bagaimana caranya atau tutorialnya kawan-kawan bisa menghubungi youtuber-youtuber yang sudah agak mapan istilahnya kawan-kawan. Tanyakan sama mereka kawan-kawan. Tapi kalau menurut saya Bagaimana supaya mendapatkan subscriber di atas seribu lebih adalah Rajinlah berkunjung ke channel kawan-kawan yang lain Ingat, rajinlah berkunjung ke channel kawan-kawan yang lain Youtuber pemula yang di bawah 500 boleh berkunjung ke channel kawan-kawan yang lain Tinggalkan komen kawan-kawan Akan tetapi jangan sub for sub kawan-kawan Tinggalkan komen Jika satu hari kawan-kawan youtuber Bisa mengunjungi channel kawan-kawan yang lain dua, Sepuluh lah katakan Sepuluh satu hari Dalam satu bulan berarti tiga ratus Mungkin itu seratus ada yang akan men kita kawan-kawan youtuber Itu adalah suatu keuntungan Kalau kita rajin mengunjungi channel kawan-kawan Yang sudah mapan kawan-kawan Itulah nasihat dari saya kawan-kawan Dan saya pun baru hari ini mendapatkan 2000 subscriber Sudah lumayan kawan-kawan Saya menjadi youtuber sekitar satu tahun tiga bulan kalau tidak salah kawan-kawan Kalau dirata-ratakan satu tahun tiga bulan dibagi 2000 berarti satu bulan Hampir 170 lebih kawan-kawan 170 lebih yang sub kita kawan-kawan. Jadi itulah saya pun semakin rajin berkunjung ke channel kawan-kawan yang lain. Dan bagi yang ingin menambah pengetahuan, boleh menghubungi channel ini. Apa yang akan saya tahu akan saya kasih tahu sama kalian kawan-kawan. Kenapa ilmu pengetahuan itu adalah untuk disalurkan kawan-kawan, bukan untuk disimpan di sini kawan-kawan. Kenapa otak itu Seberapa banyak pun ilmu pengetahuan jika disimpan di otak tidak akan pernah kurang Beda dengan ember kawan-kawan Kalau ember dipenuhi air dia akan penuh dia akan tumpah kawan-kawan youtuber Akan tetapi jika otak dipenuhi ilmu pengetahuan tidak akan pernah penuh Dan seharusnya kita ini Youtuber-youtuber yang sudah agak lumayan bagus mendapatkan sub Seharusnya mengajari mereka-mereka itu atau adik-adik kita itu yang subnya masih 100, 200, atau bahkan di bawah 500 kawan-kawan. Jadi kita harus bangga, youtuber yang sudah mendapatkan 1000 lebih, bisa bersuka cita kawan-kawan. Youtuber lah istilahnya, akan tetapi saya tidak riang. Saya masih prihatin melihat adik-adik kita yang banyak di sana yang masih mendapatkan 500 sub ke bawah kawan-kawan. Bagaimana mereka supaya maju kawan-kawan? Itu harus kita dukung. Bukan harus kita Simpan ilmu yang kita dapati Itu di otak kawan-kawan Itu salah Kasih tau Mereka yang belum tahu Dan pelajarilah Apa yang belum Saudara ketahui Kayak gitu kira-kira kawan-kawan Jadi kawan-kawan Yang belum subscribe channel ini Mohon bantuannya Jangan lupa Subscribe Like, comment, and share. Samuel Sianipar, YouTube Channel.